Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya rencananya nanti malam mau mancing Nah sekalian ngerakit mancing bikin video tutorial Memasang kail pancing Di tali Simak videonya bosku Caranya begini Senarin nanti sebenarnya hilang caranya nah ini kan ada lubang masuknya dari mana saja dari depan atau dari belakang bisa Oke. Set. kalau sudah masuk tarik nah nah kan sudah begini terus yang ini bagian yang pendek ini diputer ya sebanyak empat kali. Ini puternya begini. Nah, ini putar lagi 1. Ini dua, Terus 3. 4. Terus 5. Nah, ini ya Setelah itu, ini bagian ujung yang pendek ini, yang ini dimasukkan di sini. Dimasukkan di ini. Nah, ini tarik. Cukup tarik saja ini. Tarik. Se nah, kalau sudah seperti ini, tinggal pegang pancingnya. Tarik. Sekuat mungkin. Nah sudah jadi ya, tinggal pasang bandul timah atau timah ya, sekian dulu semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh